Nomor satu, sebuah tongkat, sebuah tongkat ini mempunyai salah satu sisi panjangnya adalah 40 cm. Panjang keseluruhan tongkat, panjang keseluruhan tongkat atau batang ini adalah 120 cm. Jika masa tongkat ini nilainya 1 kg Dan percepatan gravitasi yang terjadi di sekitarnya 10 meter persekon kuadrat Tentukan nilai dari momen inersia tongkat tersebut Nomor 2 Disediakan sebuah neraca Yang digantung dengan 3 beban Beban 1 Beban 2 Beban 3 Masing-masing nilainya L, L, nah, di sini 3L, dan di sini 2L. Ini bagian A, ini bagian B. Apabila masa benda 1 nilainya 10 kg, masa benda 2 20 kg, masa benda ketiga 30 kg, berapakah gaya yang dialami di di titik tumpu A dan titik tumpu B selanjutnya nomor 3 perhatikan data berikut ini diberikan sebuah data dari hasil pengamatan tentang pegas Diberikan beban dalam satuan gram, kemudian di sini panjang mula-mula, lalu panjang akhir, panjang mula-mula, panjang akhir. Oh ya, di sini satuannya. Dalam Sentimeter sini juga Sama LT nya Ada 5 data Ini mulai dari 25 gram 50 gram 75 gram 100 gram 120 gram panjangnya semua 22 cm panjang akhirnya 26, 28 30, 32 38 pertanyaannya adalah hitung konstanta masing-masing data 2, hitung Konstanta rata-rata dari percobaan ini. Selanjutnya, tentukan standar deviasi percobaan ini. Dan yang terakhir adalah tentukan kesalahan percobaan dari data ini.